Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia Kamera oke, kali ini um, saya Aisyah akan membahas tentang spesifikasi lensa fix dari Yungnu 35mm f2 sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like video ini gak perlu lama-lama, langsung aja kita belajar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 f 1,8 dan ini lensa 35 yang f2. Lensa 35 f2 dari Yongnu ini harganya masih sekitar di bawah 1,3 ya. Tapi bisa naik, bisa turun juga harganya. Di sini bisa dilihat, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Di sini spesifikasinya itu dia fokal lensnya 35. Kemudian bukaannya maksimum, maksimum itu dua. Dan minimumnya itu 22. di sini dia bodinya ringan dan ringkas juga. Jadi kalau dibawa kemana-mana tuh nggak ngerepotin. Jadi nggak berat-berat banget. Dan untuk hasil bokehnya, dia masih ini ya, hasil bokehnya tuh kayak bikin senang gitu, bukaannya tuh dapet tapi, ad, tapi dia juga bisa dipakai di kamera full frame dia bisa dipakai di aps c dan full frame jadi, for Canon ini didesain untuk DSLR, EF dan untuk Canon yang full frame kelebihannya selain itu tadi bukaannya sampai F2 kemudian ketajamannya. Untuk dipakai di full frame, dia kelihatan dia terlihat soft kalau dia dipakai di F4. Untuk F2 ketajamannya di satu titik aja ya. Kalau di kalau kalian pakai di F4, dia agak merata. Semisal so, di lensa ini. Jadi fokusnya tuh di bagian depan sini tapi kalau pakai F4 dia agak melebar dikit dan kalau di zoom dia lumayan tajam juga dia bisa kelihatan tajamnya di F4 ke atas itu bisa kelihatan tajam tapi kalau di full frame dia masih agak soft agak soft ini masih agak soft masih lebih soft kekurangannya kalau kita pakai di full frame atau di kamera APS-C dengan kalau di full frame itu sama APS dia masih muncul purple ini ya. Kayak noise warnanya di pinggiran gambarnya itu di pinggiran objek sama vignet. Jadi kalau kita pakai di F22, dia masih vignet dan ada noise warna seperti itu ya. Tapi kalau dari tingkat ketajamannya dengan harga segini dan spesifikasinya yang lumayan oke, okay, dia masih oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita coba ya. Oke, okay, teman-teman, di sini saya belum bilang, di sini kekurangannya itu dia belum untuk penangkapannya, dia belum dilengkapi dengan ultrasonik ya. Jadi kalau fokusnya itu masih belum bisa silent, jadi dia belum bisa agak, dia masih agak berisik intinya. Kemudian dia belum ada image stabilizernya juga, jadi kalian harus menyesuaikan bisa ter speednya ya. Kalau lagi kita bisa atur autofocus atau manual focus, dia udah ada AF-MF switcher ya. Kalau kalian mau pakai manual fokus, tinggal kalian geser aja ke bawah. Kalau kalian mau pakai autofokus, tinggal kalian geser aja ke atas. Dan di sini mau kita coba. Oke okay, teman-teman, di sini langsung aja kita coba. Di sini pakai shutter speed 160, diafragma nya dua, ISO nya 800. Oke, okay, langsung aja kita coba. Di sini kita set yang autofokus dari lensanya ya. Kita pasin dulu. Kalau gitu di sini bisa kedengeran kalau lensanya itu belum dilengkapi dengan ultrasonic model ini hasilnya nanti akan kita tampilkan perbedaannya pakai yang um, diafragma yang maksimum dan yang f4 terus kita pakai yang di paling tertingginya jadi kalian biar bisa tahu perbedaannya di sini langsung aja kita coba yang di F4. F2,8 dulu kali ya. kemungkinan hampir sama kayak yang di F2. F2> Soalnya seperti ini. Oke. Okay. Ini kelihatan ketajamannya. Dia tajamnya merata oke okay. jadi um, untuk hasilnya mari kita coba zoom di lumayan tansung juga mari kita coba lihat yang di F2 ini untuk yang di F2 Coba lihat. untuk fokusnya dia cuma berada di satu titik aja di samping-sampingnya sini yang di lensanya dia enggak terlalu fokus di, di lensanya dia malah enggak fokus kalau di sini mungkin kelihatan jelas ya tapi sebenarnya itu hasilnya enggak terlalu fokus dia malah fokus di pinggiran sini tapi dengan lensa 35 dia hmm, dia autofocusnya cepat kelebihannya dia autofocusnya cepat kekurangannya dia belum ada ultrasonic motor dan inlet stabilizernya tapi kita bisa menanggulangi dengan shutter speed kita atur aja biar dia bisa menyesuaikan juga tapi dengan variasi itu masih rekomen dia nggak belum pernah fokus kalau kita pakai autofocusnya jadi dia masih um, dia masih bisa fokus cepat dan tepat sasaran juga oke okay? itu tadi tutorialnya jadi buat kalian yang lagi bingung buat pilih lensa ini bisa jadi perbandingan juga kalau minim budget dia masih masih oke okay lah untuk buat foto potret bisa pakai full frame atau APS-C. Meskipun belum dilengkapi ultrasound dan image stabilizer. Kalau untuk video kurang rekomen karena kalau kalian cari autofocus dia akan bersuara seperti itu ya. Oke. Okay? Oke teman-teman tadi penjelasan spesifikasi dari lensa Yongnuo 35 f2 for Canon. Jadi um, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Terima kasih buat yang sudah menonton, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Kalian bisa benerin dengan cara komen di kolom komentar dan ajukan pertanyaan juga. Jangan lupa subscribe channel Indonesia Kamera, like kalau suka, share ke teman kalian. Oke, okay, gak usah lama-lama, sampai sini aja Saya Aisyah, pemimpin sendiri. Terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya Salam sahabat fotografi Videografi Indonesia kamera, salam saudara. dadah, bye, -bye.